Selamat datang di berita bola bergambar, Silakan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. Benzema Cedera, melewatkan pertandingan pembuka grup D atau absen sepenuhnya. Karim Benzema dipastikan absen saat juara bertahan Prancis siap menghadapi Australia pada pertandingan pembuka Grup D Piala Dunia 2022. Bahkan diprediksi sepenuhnya tidak dapat mengikuti Piala Dunia 2022. Selain Benzema, pelatih Les Bleus Didier Deschamps membawa daftar penyerang ke Qatar ada Antoine Griezmann, Dembele, Christopher Nkunku, Kingsley Coman, dan Kylian Mbappe. Nkunku keluar juga karena cedera dan digantikan Randall Kolo Muani. Lucas Turam juga dipanggil deskem sebagai persiapan apabila ada striker yang cedera lagi. Dikabarkan Rafael Varane juga belum fit. Pada persiapan laga melawan Australia, Selasa tanggal 22 November tahun 2022, Karim Benzema masih berlatih namun hanya sebentar berada di lapangan. Benzema mengalami masalah lagi pada pahanya. Prediksi The Athletic menyebut Olivier Giroud atau Kaloumani akan menjadi starter dan dipasang di lini serang bersama Mbappe, Griezmann, dan Dembele.